Shalom. Salam sejahtera saya sampaikan Bapak Ibu Saudara sekalian Nama saya Dr. Anisetimam Boraipaike Salah satu pemimpin politik nasional Bangsa Melanesia Barat Yang sudah berjuang Kurang lebih sudah hampir 50 tahun Sudah lima hampir 50 tahun saya berjuang Untuk kemerdekaan ini Hampir uh, separuh, lebih dari separuh umur saya saya habiskan untuk perjuangan ini. Dan tidak semua orang bisa komitmen dan terus bertanggung jawab, tidak. Ada yang banyak bicara tapi lari, ada yang banyak bicara tapi kemudian dibeli. Ya, Saya tidak sampai hari ini saya berdiri. Saya menolak semua bantuan yang diberikan oleh Indonesia kepada saya Artinya saya mau tunjukkan bahwa saya bukan pemimpin yang bisa dibeli dengan uang Tapi saya betul-betul bertanggung jawab Terpanggil untuk negeri ini Bukan bukan pemimpin yang muncul di, di siang golong ketika zaman reformasi siang orang tampil ada sebagai pejuang tapi di zaman Soeharto tidak ada orang yang berani bicara. Tidak ada orang yang berani bicara merdeka di zaman Soeharto di jalan. Tidak ada orang yang berani uh, angkat bendera bintang kejora di jalan di zaman Soeharto. Tidak ada. Ya. Kamilah yang tampil dan meruntuhkan itu semua. Sepuluh tahun kemudian, tahun 98 baru Dr. Amin Rais. Dr. Bintang Pamungkas Dokter Mokhtar Pak Pahadian Damayanti Ponto dan teman-teman lain Berjuang di Jakarta dan akhirnya beruntukan Soeharto Itulah yang kami buat untuk Anda semua rakyat dan bangsa Indonesia Barat Jadi kalau Anda yang tidak tahu apa-apa Belum tahu banyak tentang perjuangan ini Sebaiknya Anda dengan bersuat-besar hati Dan ikut saja untuk kemerdekaan itu, berdoa dan dukung. Anda tidak berikan apa-apa, itu pun tidak ada masalah. Tapi yang penting, Anda dukung saja dengan doa. Tapi jangan sudah tidak kasih apa-apa, baru mau coba-coba bicara. Risikonya berat, saudara-saudara. Oke, saya mau sampaikan kepada saudara-saudara karena ada banyak pernyataan dan banyak pertanyaan yang disampaikan kepada saya Bapak bagaimana dengan ada pemerintahan di sementara ada yang sekarang digebar gemborkan saya bilang jawaban saya sederhana saja pemimpinnya bertanggung jawab atau tidak ya Anda boleh buat apa saja siapa yang besok bisa membuat pemerintahan sementara umumkan sebentar bisa saja tapi kalau pemimpinnya bertanggung jawab atau tidak Jangan pemimpin yang hanya mengekor, ya. Sementara pemimpin muncul dia muncul di situ ikut sama-sama. Ini kan pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Anda ikut pemimpin yang bertanggung jawab begitu. Itu yang penting, itu satu. Jangan ikut pemimpin yang mengorbankan Anda untuk kepentingan dia, ya. Mengorbankan Anda mati konyol percuma tapi dia tidak bertanggung jawab. Ada masuk penjara, tapi dia tidak bertanggung jawab Begitu Itu Itu yang pertama Pemimpin yang bertanggung jawab Yang kedua Kepercaya diri Usahakanlah dirimu untuk meraih kepercayaan diri Jati dirimu sendiri Harus percaya dan yakin sungguh-sungguh bahwa saya lebih baik dari orang lain Saya memberitahukan beritahukan buat bapak ibu saudara sekalian rakyat dan bangsa Belanda barat. Selama Anda dijajah ya, apapun yang Anda kerjakan, betapapun baiknya prestasi Anda, betapapun eh, prestasi yang Anda ukir ya, sehebat apapun Anda, sekuat apapun Anda, sepintar apapun Anda, Anda tidak ada guna. Ya, Anda tidak diperhitungkan. Lihat contoh-contoh banyak Om Barnabasuebu orang hebat Tapi apa yang sekarang Mereka lakukan terhadap dia Seperti itu banyak hal Ada orang-orang yang lebih orang-orang hebat Tapi mereka sama sekali tidak diperhitungkan Oleh republik ini Begitu salah langsung dicopot Dimasukkan dalam penjara. Om Suebu kan sampai menyesal-menyesal Wah menyesal sekali ikut dengan Indonesia ini Itu jadi selama Anda tidak percaya diri, selama itu Anda akan terus dijajah. Saya sudah bilang berulang kali bahwa kemerdekaan kita membuat kita terhalang, terhambat sampai hari ini. Kemerdekaan kita terhambat, terhambat, dan terhambat. Faktor utama tergantung daripada kita sendiri. Hilang jati diri, hilang kepercayaan diri. Selama Anda katakan bahwa Indonesia itu jauh lebih baik, maka selama itu Anda akan dijajah. Anda mengatakan bahwa Belanda itu lebih hebat, selama itu juga Anda akan dijajah. Ya. Anda harus bangga dengan makanan Anda. Anda harus mengatakan bahwa Anda lebih hebat, Anda harus lebih pintar, Anda harus lebih ganteng, Anda harus lebih cantik. Ya. Anda harus lebih mampu. Selama Anda percaya jati diri, Anda menentukan jati diri Anda, maka besok Anda berdeka. Gitu. Bapak-Bapak Muskesiapun -bapak, tidak percaya diri. Yeah. Nikolaus Yolot tidak percaya diri. Bila nanti saja kami masih bodoh, nanti Belanda yang kasih buat kami, ini artinya tidak percaya diri, tidak mampu. Itu yang membuat sekarang kamu tidak merdeka sampai sekarang. Sudah begitu, anda pakai lagi. Anda mengatakan, anda mengakui bahwa yang dibuat oleh Belanda itu lebih bagus. Bendera Bintang Kejora itu. Bendera Bintang Kejora itu itu lebih bagus. Diciptakan oleh orang Belanda, Anda mengatakan itu lebih bagus. Anda lebih yakin kepada mereka punya ideologi. Tapi Anda tidak percaya kepada apa yang Anda kerjakan. Anda percaya kepada hasil yang Anda kerjakan. Ideologi yang Anda gali dari bangsa Anda. Selama Anda tidak percaya, itu selama itu Anda dijajah, Pantas kalau Anda dijajah sampai sekarang. Sekarang ini juga masih pemimpin-pemimpin yang sampai sekarang masih terus pakai bendera minta kejora itu. Saya tidak tahu bagaimana cara berpikir mereka. Ini. Tujuan sama-sama merdeka betul. Anda punya tujuan betul merdeka. Tapi ini kan bahwa tanpa bangsa Belanda. Anda lebih percaya Belanda daripada Anda percaya kepada diri Anda. Itu berarti Anda sebetulnya Anda pergi belajar lagi di Melanesian Trust. Percaya diri. Melanesian Trust. Anda harus percaya diri. Di situ. Bahwa Anda adalah bangsa Melanesia. Itu baru salah satu. Dan masih banyak lagi. Anda harus percaya kepada makanan Anda. Kalau Anda makan sagu, Anda katakan itu jauh lebih baik. Ya. Begitu. Selama Anda tidak percaya diri, selama Anda percaya bahwa orang lain punya ide lebih bagus dari Anda, ideologi lebih bagus dari Anda. Selama Anda import ideologi dari bangsa lain, selama itu juga Anda tidak akan pernah merdeka. Anda akan dijajah tanpa sadar Anda minta supaya Anda dijajah. Ingat, bendera ini dibuat oleh politik Belanda tujuannya untuk apa? bangsa Indonesia atau bangsa di Barat ini harus menjadi bagian dari Belanda satu provisi jadi anak tidak merdeka sesungguhnya tapi anak model sama seperti dari Australia di sana Anda kan sama seperti itu karena ini tempat evakuasinya kolonis kolonis Belanda yang dikeluarkan lari dari Pulau Jawa karena mereka Indonesia sudah merdeka mereka mau dipindahkan taruh di sini seperti ditaruh di Australia sana terus kita tetap menjadi bagian dari Belanda dan itu berarti anda tetap di jajan, anda tidak tidak merdeka. Kita bersyukur kepada pemerintah Indonesia, khususnya pimpinan Bapak Insinyur Soekarno. Dia bisa merampas kami, kita dan keluar dari Belanda. Nah sekarang kita menemukan, kita punya jati diri sendiri dan kita siap untuk merdeka. Ini harus disyukuri. Harus bicara, di, di, disampaikan secara objektif. Gitu. Jadi selama anda pakai ini, bagaimana anda mau merdeka? Indonesia bilang, pergi minta kemerdekaanmu di Belanda saat Terus Anda mau bikin ini, bikin ini, pemerintahan sementara berdasarkan ini dari mana? Itu. Saudara harus ingat bahwa Papua atau Melanesi Barat sampai hari ini dijajah oleh Indonesia itu karena Amerika, bukan Inggris. Jadi pemerintah juga jangan se sebenang-benang ini di sana saja. Tapi mari kita lihat sesuatu dengan konsep yang benar. Belajar politik ini baik-baik. Supaya kita lihat, jangan salah, bikin orang mati konyol di pedalaman ASEAN mereka. Kita berjuang untuk selamatkan rakyat kita, kita berjuang untuk selamatkan bangsa kita. Bukan kita berjuang untuk bunuh mereka lalu kita memakan minum di atas tulang belulang mereka. Nah gitu. Saya harus bicara keras di dalam soal ini karena saya ada di dalam negeri bersama dengan mereka. Kami tidak tidur nyenyak di dalam negeri. Sementara kalian yang ada sudah jadi warga negara Inggris, warga negara Australia, dan lain-lain sebagainya. Terus mengaku diri, mengklaim diri sebagai pemimpin. Shalom. Salam sejahtera saya. Panya. Om Barnabas orang hebat. Hmm. Baiklah saudaraku, tadi kita sudah dengar tadi pernyataan yang, yang disampaikan oleh salah satu pemimpin politik Melanesia Barat, Melanesia Barat atau Papua ini adalah The smpaiki SM Nah, ini doktrinnya. Sangat. baik ini ya kan sangat luar biasa bagi yang ingin merdeka, yang ingin bisa di Indonesia sangat luar biasa, tetapi ini sangat... Membahayakan bagiku Tuhan NKRI Yang pertama dulu adalah Pak Paiki ini bisa berbahasa Indonesia Artinya warga negara Indonesia Yang kedua ada gelar detrandus Berarti mengenyam pendidikan di Indonesia Timbul pertanyaan Kenapa ingin pisah dari NKRI dan mendirikan yang disebut Melanesia barat? Ini pertanyaan apakah karena Pak Paiki ini tidak digunakan oleh negeri ini. Sehingga kecewa. Itu yang pertama. Atau yang kedua, benar-benar ingin. Bisa dari NKRI Ini juga masih tanda tanya Namun apa yang disampaikan oleh Papa Paiki ini Kita sebagai warga negara Indonesia Ini tentunya tidak bagus Karena bisa memecah Belah persatuan Indonesia Dari Saban sampai Merauke Ini tidak bagus Namun bagi mereka-mereka yang ingin Memisahkan diri dari NKRI ini adalah sesuatu yang sangat bagus. Memang sudah kita lakukan berbagai upaya pemerintah Republik Indonesia. Berbagai upaya sudah dilakukan. Dan terus dilakukan dari masa ke masa kepemimpinan Republik Indonesia terkait ya, kesejahteraan, keadilan, Pemerataan yang ada di wilayah Papua Pesan saya sebenarnya tidak banyak Pesan kepada saudara-saudaraku yang ada di Papua Yang ingin pisah dari NKRI Saya hanya bisa berpesan agar buah jauh-jauh niat itu Mari kita terus menjaga persatuan Indonesia Dan membangun negeri ini Itu pesan saya kepada saudara-saudara yang ada di Papua. Yang khusus bagi yang khusus yang ingin pisah dari NKRI. Dan saya juga berpesan kepada pemerintah Republik Indonesia, pemerintah kita. Ya, agar tetap terus membangun Papua tanpa PAMRI. Kalau bisa saya saya adalah Coba membuat suatu skema atau sebuah sistem bagaimana cara melibatkan seluruh orang Papua, dilibatkan sebagai investor di dalam mengelola sumber daya alam yang ada di Papua, seperti Freeport. Jadi, pemilisan Freeport itu bukan hanya sekelompok orang segelintir orang kaya, tapi coba libatkan seluruh warga khususnya orang-orang Papua dilibatkan sebagai investor sehingga hasil-hasil produksi kayak tambang emas, perak, tembaga dan lainnya itu bisa langsung dimanfaatkan hasilnya oleh pihak sehingga tidak perlu lagi ada kemiskinan. Ya, mungkin 50% sahamnya Freeport misalnya adalah seluruh warga orang-orang Papua. Entah itu sahamnya ada yang satu juta. Ada yang mungkin 10 juta. Ada yang 100 ribu. Nah, bagi orang-orang Papua yang tidak memiliki uang. Ya, mungkin disubsidi oleh pemerintah pusat maupun daerah lewat pajak. Sekali saja disubsidi. Mungkin dibuatlah subsidi di situ. Satu orang, subsidi 10 juta. Berapa jumlah warga Papua, orang asli Papua? Misalnya ada 3 juta. 3 juta kali 10 juta orang, eh 10 juta rupiah. Berarti kan 30 triliun. Masukkanlah 30 triliun di situ. Khusus untuk investor orang-orang Papua. Nah hasil produksi dibagikan. Sesuai dengan besarnya investasi. Ini salah satu masukan dari saya. Kita berdoa kawan, mudah-mudahan Papua bisa segera damai, tidak ada lagi gejolak dan ekonomi di Papua semakin meningkat. Inkarirka mati. Salam Merah Putih. warahmatullahi wabarakatuh.